Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu, nama budaya salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, rekan-rekan media kembali kita bertemu secara daring pada hari ini setelah minggu lalu sebagian dari kita sempat bersilaturahmi secara langsung dalam kesempatan press briefing mingguan. ya Mengawali acara ini tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan. Indikasi topik untuk disampaikan pada press briefing siang ini, topik-topik pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal sesi tanya jawab. Ya, rekan-rekan media seperti biasa press briefing selalu difasilitasi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Fazjar yang kali ini juga didampingi oleh narasumber penting lainnya yaitu yang pertama adalah Koreshar Pajitwenti Indonesia, Bapak Duta Besar Dian Triansyah lalu lalu uh, Bergabung bersama kita juga direktur perlindungan WNI, Bapak Yuda Nugraha, lalu ada Bapak Direktur HAM dan kemanusiaan, Bapak Hasanul Habib. Uh, serta juga telah bergabung bersama kita direktur informasi dan media, Bapak Harkyo Harkomoyo. Dan baiklah, untuk efektifnya cara ini, saya persilahkan secara langsung kepada Bapak juru bicara untuk langsung memfasilitasi press briefing. Uh, press briefing kali ini kepada Bapak Duta Besar Teguh Faijasyah, dipersilakan. Uh, terima kasih Mas Apong. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan buat rekan-rekan media sekalian. Uh, kali ini kita kembali uh, menggunakan platform uh, Zoom ya, setelah minggu lalu kita bertemu secara hybrid. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur kembali kita bertemu secara hybrid. Rekan-rekan uh, sekalian dalam kesempatan briefing kali ini kita akan memiliki dua atau tiga narasumber yang akan memberikan update atas beberapa hal yang ditangani. Kita ada Pak Duta Bersadian dan saya yang akan memberikan update terkait berbagai event atau kemajuan dan progres pembahasan isu-isu G20. Pak Habib akan juga memberikan update kelanjutan persiapan GPRDD, ya. Sebenarnya tidak salah sekali GPDRR Pak Jumir. Salah juga GP ya global platform for disaster service. Langsung aja kalau gitu ya. Mungkin dimulai dengan Pak Habib saja. Saudara Terima kasih Pak juru bicara Kemlu uh, yang kami hormati Pak Stavros Dubes Biantrian Sanjani, uh, Pak Direktur PWNI BHI uh, direktur informat dan moderator masapung yang kami hormati rekan-rekan media yang kami banggakan setelah minggu lalu kami sampaikan sedikit mengenai kegiatan The Seven Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR, izinkan saya menyampaikan beberapa perkembangan terakhir persiapan pertemuan yang akan dilangsungkan di Bali pada 23-28 Mei 2022 minggu depan ini adalah pertemuan global di bidang kebencanaan PBB yang terbesar di dunia dan Indonesia menjadi tuan rumah dan pertama kali yang dilakukan di Asia. Selama pertemuan yang akan berlangsung pada 23-28 Mei tersebut, dapat saya sampaikan pertemuan persiapannya akan dilakukan pada 23-24. Kemudian tanggal 25-27 Mei itu adalah pertemuan inti atau official days-nya dan tanggal 28 ada beberapa kunjungan ke desa tangguh bencana di Provinsi Bali. Tema pertemuan kali ini adalah From Risk to Resilience, Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World. Outcome dokumen akan berupa co-chair summary yang memuat kemajuan dalam tangan global dalam isu pengurangan resiko bencana dan bagaimana dunia akan melangkah ke depan. Kita berharap melalui Chair Summary ini ya, juga akan memuat bagaimana leadership dan kekhasan Indonesia yang terintegrasikan dalam berbagai prioritas perencanaan yang menjadi program pemerintah juga dapat tertermin di dalam Chair Summary tersebut. Hingga kemarin telah tercatat 6.134 pendaftaran dari 183 negara yang terdiri dari utamanya saat-saat ini dari kalangan uh, non-pemerintah atau NGO 24 persen pemerintah 20 persen, akademisi 11 persen, dan bisnis 7 persen uh, kita memperkirakan akan uh, ada sekitar 4.000 nanti yang hadir secara in-person di City Bali tersebut uh, kemudian uh, kita juga pastikan bahwa nanti pada tanggal 25 uh, Mei akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden dan sudah teridentifikasi beberapa pejabat tinggi yang akan hadir mewakili negara-negara, seperti misalnya Wakil Presiden Zambia, kemudian deputy PM Bulgaria, dan 28 pejabat tingkat menteri atau wakil menteri di bidang kebencanaan, yang diantaranya datang dari Jepang, dari Kanada, dari Bangladesh, kemudian beberapa negara sahabat lainnya. Selain itu, Sekjen PBB juga akan diwakili oleh Deputi Sekjen PBB, Ibu uh, Aminah Muhammad, dan Presiden uh, SMU PBB ke-76, Bapak Abdullah Said serta Sekjen ASEAN. Nah, Ibu dan Bapak, rekan-rekan media yang kami hormati, kita tahu bahwa nanti juga akan uh, ada beberapa kegiatan atau rangkaiannya yang akan menjadi bagian dari pertemuan, mulai dari opening ceremony, kemudian ada round roundtables, dan ada pertemuan-pertemuan tematik di dalamnya. Kita nanti mengharapkan pertemuan dapat berjalan lancar dengan dukungan kepanitiaan nasional yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Sementara Menteri Luar Negeri juga menjadi wakil ketua nasional yang juga nanti akan menerima atau menerima pertemuan-pertemuan bilateral dari sejumlah pejabat yang sudah menyampaikan keinginan bertemu beliau. Antara lain Deputi Sekjen PBB, Presiden SMU 76, dan Sekjen International Federation Law of Red Cross (IFRC). Teman-teman media yang kami hormati, dapat juga saya tambahkan bahwa kita mengharapkan ada added value Indonesia atas ketuan rumahan GPDLR. Setidaknya ada tiga yang kami catat. Pertama, kita harapkan dengan pertemuan ini akan memperkukuh kepemimpinan Indonesia sebagai champion isu kebencanaan di tingkat internasional kedua di dpdra juga akan mendorong penguatan budaya tangguh dan antisipatif masyarakat Indonesia terhadap resiko bencana termasuk mengangkat local wisdom dan aktor-aktor di tingkat lokal sebagai aktor dalam mengurangi resiko bencana yang terakhir kita akan memperluas kolaborasi di tingkat lokal nasional regional maupun internasional untuk isu pengurangan risiko bencana, karena kita akan mengedepankan prinsip bahwa disaster risk reduction is everyone's business. Sebagai penutup, rekan-rekan media, itu yang dapat saya sampaikan, dan kita harapkan tentu dengan bantuan kerjasama rekan-rekan media, baik nanti akan meng-cover melalui media virtual maupun bertemu dan meliput langsung di Bali, tentu akan menjadi harapan kita. Uh, saya kira itu uh, update-nya, dan kami kembalikan kepada Pak Juru Bicara. Terima kasih, Pak. Uh, terima kasih, Mas Habib. Saya mengundang Pak Dupas Drian Jani untuk memberikan update terkait uh, G20. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati Pak Dirjen IDP, Pak Jupir, Pak Habib, Pak Yuda, uh, Pak Yoyo dan teman-teman, Mas Kapung, dan teman-teman media yang saya banggakan. Um, seperti uh, pada masa-masa sebelumnya, paling tidak saya akan memulai dengan menyampaikan update aktivitas kegiatan G20 yang telah dilaksanakan uh, pada minggu ini. Uh, tentunya minggu lalu saya telah menyampaikan banyak kegiatan, tapi saya just for a small recap, uh, pada bulan Mei ini telah dilaksanakan First Tourism Working Group di Labuan Bajo tanggal 10-11 Mei 2022 ini telah kami sampaikan pada pertemuan apa, minggu lalu dengan teman-teman wartawan Second Employment Working Group di Yogyakarta 10-12 Mei 2022 ini juga telah kami sampaikan untuk bulan Mei ini dan uh, yang saya perlu juga sampaikan ini uh, kaitan dengan uh, terselenggaranya uh, U20 uh, Perkata TT U20 uh, dengan tema isu planet yang berkelanjutan dan layak huni uh, telah dilaksanakan di Balikpapan uh, apa, uh, tanggal 14 Mei dan juga akan dilaksanakan dengan kaitan ini uh, akan melaksanakan seminar tambahan tanggal 21-22 Mei tentunya penunjukan kota Balikpapan ini sebagai penyelenggara pra-KTT White bukan tanpa alasan karena kota Balikpapan menerima penghargaan sebagai kota berkelanjutan di bidang lingkungan di tingkat Asia Tenggara banyak yang hadir pembicara dalam gelaran apa talkshow tersebut antara lain ahli dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara Kenyan Youth Diversity Network serta beberapa pemuda-pemuda dari negara-negara anggota G20. Ini semuanya kan rangkaian acara yang dilakukan oleh G20 yang sebelumnya melaksanakan event prakat-prakat TT di Kota Palembang bulan Maret, Lombok pada bulan April yang lalu dan Bali pada bulan Mei dan sebagai heads up Manokwari pada bulan Juni akan dilaksanakan di bulan Juni. Dan tentunya, puncak acara kegiatan KTT Y20 2022 akan dilaksanakan di bulan Juli di Kota Jakarta dan Bandung. Yang tengah berlangsung atau baru saja selesai ada Second Digital Economy Working Group di Yogyakarta pada tanggal 17/19 Mei 2022, seperti yang saya laporkan sebelumnya. Keseluruhan Working Group dan Engagement Group telah melaksanakan putaran pertama pertemuannya masing-masing. Nah, sekarang beberapa Working Group sudah menuju ke putaran kedua. Di antaranya Digital Economy Working Group ini fokus pembahasan pada pertemuan di Jogja 17-19 Mei ini yang apa adalah terkait dengan prioritas di EWG kaitan dengan prioritas pertamanya yaitu konektivitas digital. Uh, pertemuan tentunya dipimpin oleh sekjen Kominfo uh, Bu Mira uh, dan alternatifnya uh, staf khusus Kominfo Pak Deddy. Um, pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota uh, G20. Nah um, pertemuan lain yang saat ini tengah berlangsung uh, adalah Second Education Working Group yang di 18 sampai 19 Mei 2022 ini um, pertemuan tersebut digelar di Yogyakarta dan dipimpin oleh Bapak Iwan Syahril Dirjen guru dan tenaga pendidikan um, tentunya fokus utamanya yang setengah dibahas saat ini adalah terkait dengan pendidikan berkualitas untuk semua dan teknologi digital dalam pendidikan jadi ini poin-poin uh, apa substansi penting yang kiranya dapat menjadi sumbangan Indonesia nanti dalam uh, apa pembahasan di g 20 di bidang pendidikan um, banyak hal yang dilakukan antara lain juga ada inisiatif terkait dengan uh, transformasi pendidikan uh, ini bukan merupakan satu inisiatif yang sedang dikodok kembali uh, saya ingin saya sampaikan juga bahwa pada tanggal 17 Mei telah dilaksanakan webinar sing 20 atau t20 ini salah satu Engagement group dalam presidensi Indonesia yang bertopikan harnessing digital technologies to accelerate SMEs, startup, and creative industry. Jadi, fokusnya para pemikir-pemikir di Think Tank 20 itu adalah isu UKM dan industri kreatif. Dan ini tema tersebut menjadi salah satu prioritas Indonesia juga di, di T20 keynote speaker yang telah hadir pada webinar tersebut di samping Memparekraf juga terdapat uh, apa uh, deputi bidang usaha mikro -Kemeko. sedangkan uh, beberapa pemikir-pemikir uh, atau uh, dari Research Indonesia Sigma V Research Indonesia uh, ada head of uh, director of 168 solution ada pembicara dari Universitas Nasional de La Plata dan lain sebagainya dan tentunya topik utama juga membahas hal-hal dalam presentasinya yang terkait dengan literasi keuangan berbasis masyarakat untuk mendorong inklusi keuangan terdapat pembahasan mengenai data UKM sebagai landasan ekonomi digital Indonesia Profesor Gabriela menyampaikan mengenai hak bagaimana mempromosikan UKM dan perdagangan yang adil dan tentunya teknologi inovatif untuk UKM, startup dan industri kreatif yang disampaikan oleh Dr. Ima D. Arya. Jadi ada beberapa pemikiran-pemikiran telah disampaikan dan intinya nanti akan menjadi bagian dari dari rekomendasi akhirnya. Sebagai laporan juga ah, Pak Jubir. Pada bulan Mei ini telah tercatat ya yang telah berjalan dan akan berjalan, sekitar 35 kegiatan yang meliputi site event, showcase, maupun pertemuan formal G20. Pada bulan April, seperti saya sampaikan, sudah dilaksanakan 29 kegiatan. Mungkin pada saat ini itu saja dulu, mungkin Pak Jubir. Demikian Mas Apung, tidak ada dari kami. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media atas kesempatannya. silahkan Mas aku ya terima kasih kepada juru bicara Kementerian luar negeri Bapak Duta Besar Teguh Faiz beserta Bapak-bapak narasumber lainnya dan demikian tadi Presiden Mingguan Kementerian luar negeri terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang poli dan kegiatan diplomasi Indonesia seperti biasa dokumen presiden akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama dan dengan demikian, acara press briefing ini saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi pada press briefing mingguan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih banyak. Cuma.